Bakarnya sedikit kencang di situ. Pertama, mulai timun. Nah, lemot Ojo, ojo, kecap. Si. Jadi, eh? lemot Bisa mulai mulai nganu bareng kecap. Iya. <San> <San> <San> <San> <San> tetap Facebook nganu YouTube lewat Bakar gurame, taruh mujair. malam tahun baruan alawong disolur tanpa kembang api bakar mujair taruh disyukuri baik mudah-mudahan tahun depan lebih baik dari tahun sekarang. kadang kamar Kamu, Oh. Ora nang kon delik. Eh, <tuh> kurang <-kurangnya, tuh> di rumah saya Pak Petot ini Pak Petot juga. di rumah saya mantap nih Dari mana? Dari mana anak-anak mana anak, -anak. gorengan lur kamera